Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kegiatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dengan tema Peduli Kasih Pasca Covid-19 PGRI Cabang Bogorjo Kabupaten Blora. Tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021 adalah bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dengan berbagai rangkaian kegiatan yaitu diantaranya upacara bendera lomba karya tulis ilmiah lomba pembuatan video pembelajaran donor darah dan bakti sosial untuk itu kali ini akan saya sampaikan serangkaian kegiatan bakti sosial dalam rangka HUT PGRI ke-76 PGRI Cabang Bogorjo Inilah kegiatan-kegiatan petulikasih bakti sosial PGRI Cabang Bogorjo Yang diterjunkan timnya ke ranting-ranting untuk menyampaikan bantuan sosial dengan sembako Meliputi dari berbagai ranting yang ada di kecamatan Bogorjo selamat menikmati. PGRI nggak Pakri yeah. sosial dari PGRI cabang Bogorjo yeah. dia serah ke Ella kangen jenengan juga nggak? Yeah. Pegeri Ranting Gembol Semuanya ini dibagikan Kepada warga yang Kemarin mengalami Covid Jadi pasca Covid Pegeri Ranting Sendang Rejo ke ranting Gandu Ini adalah PGRI ranting PG TKI yaitu guru-guru eh, TK di wilayah Korwil Bidik Kecamatan Bogorjo PGRI ranting Melengkir pekiri ranting SMP Negeri 2 Bogorjo dan juga pekiri ranting SMP Negeri 1 Bogorjo ini adalah siswa-siswa yang kemarin terpapar COVID-19 Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Pgi, Randeng curang jeruk. Demikian kegiatan hari ulang tahun BKRI Cabang Bokerjo. Terima kasih. Fakti sosial peduli kasih pasca Covid 19. Semoga menjadi amal ceria bagi semua pekerja se Indonesia, khususnya di pegiri cabang Bokorjo Kabupaten Blora. Dengan semangat bangkit kuruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.